Oke, sekarang kita ada dalam mall. Kita mau nerbangin si Merpati Gendong Gobro si Ace, Jawa Sumut. Hah? Waduh, merpatinya kabur, guys. Sebelumnya, yuk kita tonton dulu dokumentasi acara. Kontes Merpati Hias dan Endemik dengan Piala Raja pertama di Indonesia. Ayo kita tontonkan -tonton. kan, jus. Selamat datang teman-teman di Yogyakarta. Kita kembali menorehkan sejarah. Untuk pertama kalinya kita mengadakan kontes merpati hias. Khusus di Yogyakarta ini pertama kali kita akan mengadakan kontes Piala Raja. Kita mengadakan event, kontes Merpati Hyada yang Endemik ini uh, Pengen mengangkat semua peternak, semua penggemar Untuk menunjukkan hasil breeder terbaik di ajang bergengsi ini Marilah kita bersyukur pada hari ini bahwasanya Dalam masa peralihan pandemi ini kita mengatuhkan Kemampuan untuk melaksanakan kontes nasional luar bias dan ademik di Jakarta tidak lepas dari rahmat Tuhan yang Maha Allah Subhanahu ta'ala Harusnya sudah merekam, kita mau terbangkan si Jawa Sungut, Gendong, Gubro, S si terbang di dalam mall Sleman City Hall. Di sini lagi ada acara merpati, yes, endemik. Oke, okay, kita akan terbangkan dengan Yohanes. kawan-kawan, sekarang mau kita matikan videonya yo go go punya siapa, ini punya siapa Jadi agak fair play lah eh, Penilaian lebih maksimal Enggak ada komunikasi antara dengan masing Memang betul-betul kita menilai eh, Merpati hias yang terbaik yang dijuarakan Best team adalah poin tertinggi tim yang dikumpulkan oleh uh, cabang yang hadir di sini hari ini. Best team adalah poin yang didapatkan oleh pribadi atau peternak itu sendiri. Ikut acara ini karena memang ini komunitas saya yang pertama di samping bisa menjalin hubungan baik sama teman-teman yang pada suka merpati. Tapi intinya di acara ini adalah program dari IFPJ Indonesia Friendship Community, di mana punya slogan IFPJ adalah Pemersatu Bangsa. Itu yang saya suka. Oke, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Abdurrahman, saya dari Solo. Nama fam saya Mas Berjolo. Saya di sini ikut memeriahkan kontes Merpati Jiyas di Sleman City Hall Yogyakarta, sukses selalu Saya dari Comal, Jawa Tengah, Merpati Yos Comal, nama saya Faur, FB. Saya Merpati Yos Comal, IG Merpati Yos Comal, dan itu saya spesialis di dua jenis Wina sama South Sunny Netlast. Ia ya, tampil di kontes Merpati Yas dan Merpati Endemik di Kota untuk memeriahkan kontes ini yang diselenggarakan oleh IFC Pemersatu Bangsa Indonesia. Kami dari Kediri, nama saya Nancy Hendrik nama farm Nancy Hendrikam. Tujuan untuk ikut acara ini sebagai ajang untuk silaturahmi dengan teman-teman sesama pengguru dari seluruh Indonesia, juga memeriahkan acara yang diselenggarakan oleh JPE di Jogja ini ya semoga saja acaranya bisa sukses lancar dan tanpa hambatan. nama saya bang Hendri, e, farm saya namanya kandang merak sawah. karena saya ingin ikut ke kontes permati ya yes, Jogja karena banyak saudara, tambah semburan dan apa tambah pengalaman. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saya Imam Merpati dari perwakilan IFPC Mbitar Jadi kali ini kita ikut kontes acara Piala Piala Raja ya Jadi kami mewakili dari teman-teman IFPC Mbitar hadir di kontes kali ini semoga acaranya berjalan lancar Bravo Merpati Jaya Indonesia. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semua para pecinta Merpati Jaya seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Binar dari Malang Jawa Timur atau biasa kandangnya dikenal dengan nama kandang Sam Binar Bicen Farm sebagai salah satu pengurus FPC pusat dan ketua IFPC Penda Jawa Timur saat ini saya sedang berada di lokasi kontes nasional merpati hias dan endemik yang diselenggarakan di Sleman Cepjak semoga kegiatan ini dapat memacu dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas peternak merpati hias di seluruh Indonesia yang secara angka pun E, jumlahnya semakin bertambah dan kualitasnya juga semakin bertambah dari tahun ke tahun semoga dengan acara-acara seperti ini terus berkembang menjadi kegiatan besar menjadi event nasional yang terselenggara secara rutin saya ucapkan selamat untuk IFPC Pengcap Kediri Raya yang telah memperoleh Piala Grand Champion Best Team dari Sri Sultan Emangku Buwono yang ke-10 Kediri emang luar biasa. Semua kelas Bisa. untuk mau ada yang ada Oh, apa oh sembilan belas ekor, sembilan 19 ekor. Cop 1 cop 1 lancar di mall. Okay.